Nandini, ini dipakainya nanti saja. Dokter Amit Goel memintamu untuk memberikan penjelasan kepada dokter magang yang baru. Baiklah suster, dengar. Dokter Amit Goel itu adalah dokter terkenal. Jadi tolong jangan sampai nama baiknya itu tercemar. Kenapa seperti itu? Karena kau ingin bersikap baik pada siapapun. Jika orang berusaha baik pada semua orang, maka orang yang terlibat dengannya harus membayar akibatnya. Jadi jangan sampai dokter Amit Guel berurusan dengan hal ini ya. Kau mengerti? Hmm, bagus. Sekarang temui dokter magang yang baru. Permisi dokter. Balai pertemuan dipesan untuk Dokter Magang Baru. Kau siapa? Kau? <susuk> <susuk> <suk> Nona cantik, jadi... jadi kau dokter? Aku hampir tidak percaya. Tapi kau? Pasien psikiater. Ruang psikiater di lantai bawah, persakan dirimu di sana. Sayangnya, jawabanmu salah. Aku dokter. <laughs> aku tahu. Aku memang tampan, sampai orang hampir tidak percaya. Aku tahu pikiranmu. Kau pikir aku jagoan atau supermodel? Profesi itu lebih cocok untukku? Atau mata-mata internasional? Bond. James Bond. Dokter Randini, ini keadaan darurat. Ikuti aku. Kau harus otopsi. Dokter Goel akan memberi penjelasan dokter magang. Cepatlah ke ruang operasi. Aku akan mencarikan dokter lain supaya dia bisa membantumu. Suster, itu tidak perlu. Ada aku di sini. Kau siapa? Tok tok. Apa? Aku siapa? Aku dokter Chris Raj. Ayo. Ada jasad yang menunggu kita. Mari dokter Chris Raj ada otopsi yang sedang menunggu <tuh>